Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini selalu mendoakan mendoakan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita juga bersahabat, jadi kabar pertama kita awuni dengan kabar spesial dari Marwah FC. Alhamdulillah, semalam ketua kelas bersahabat, ya Bapak Bilar, ini main bola, bersahabat bersama tim Marwah FC, dan pastinya selain main sepak bola, ada kajian. Kita selalu kagum dan bangga dengan keistiqomahan Rizky Bilar. Masya Allah, mudah-mudahan Papa B menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan tetap konsisten untuk selalu mengikuti kajian dari Merwah FC. Kita lihat juga bersama ya dia bikin Salpho, dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Merwah FC. Selesai sudah masalah perlecingan katanya tuh persahabat ya Wow, masalah perlecingan masih dibahas persahabat ya Dan tentunya sudah terselesaikan ya masalah perlejingan Kita selalu mendoakan yang terpokoknya untuk Leslar Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, amin lihat juga persahabat ya, banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif di postingan ini kita simak dari akun hidung mancung Abang Fatih Leslar persahabat ya di situ mengatakan Masya Allah ada banget kalau sudah melihat dan mendengar pengajian atau mengaji di setiap selesai marwa FC main bola sehat-sehat semuanya amin ditambah ada vitamin ketua kelas ada Masya Allah bahagia sekali ya Alhamdulillah mendapatkan cidukan vitamin bahagia dari Papa Rizky Bilar kemudian juga persahabat ya kita lihat nih ini ada tentunya wejangan juga dari Habib Usman persahabatnya untuk seorang Rizky Bilar Alhamdulillah Habib menyampaikan bahwa sekarang ini Rizky Bilar jauh lebih baik persahabatnya luar biasa enggak tuh Masya Allah Bapak B niat datang ke Marwah FC bukan main bola tetapi Ngaji persahabat ya Ikut kajian itu niat yang sangat luar biasa Lalu disampaikan oleh Habib Usman Masya Allah Bapak Semakin ceria Semakin bahagia Alhamdulillah persahabatnya mudah-mudahan Idola kesayangan kita juga selalu diberikan Perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat persahabat di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Amin ya Allah Bismillah makin istiqomah ya kak Dan makin baik dalam segala hal Amin Hanya doa terbaik ya Selalu kita berikan dan mudah-mudahan, Papa B tetap konsisten untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini juga persahabat disampaikan oleh Habib Usman ya, mengenai jati diri seorang Rizky Bilar saat ini jauh lebih baik. Saat mengikuti kajian dan main bola, Papa B memilih untuk mengikuti kajian. Itu niat yang sangat luar biasa dari seorang Rizky Bilar. Kemudian juga persahabat diperhatikan, attitude yang sangat luar biasa Masya Allah, Perhatikan persahabatnya, Papa Bi cium tangan Habib Ini attitude yang sangat luar biasa Menurut kita semua pastinya persahabat ya Warga Konoha pun pasti bangga dan kagum banget nih dengan sosok Papa Bi Yang begitu santun cium tangan Habib Usman ini Masya Allah banget Dan langsung dielus, langsung diusap kepala Papa Bi oleh Habib luar biasa Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di antaranya persahabat dari akun Cahyati 8482 Di situ mengatakan Masya Allah Amin Papa abi Semoga dijauhkan dari orang yang gak baik dan yang jahat Dan yang tukang fitnah Berkah terus Masya Allah adem. Kalau lihat Habib Usman kayak gitu ke pilar Masya Allah Ada juga persahabatnya tanggapan lain dari akun Instagram Hasbiya Hasnu mengatakan Miminnya meruah kocak banget Masya Allah luar biasa banget ya Selain mendapatkan tentunya kebahagiaan, kita juga mendapatkan kekocakan dari tinggal laku admin Marwa Apps yang selalu kocak para sahabat, ya, kepada Papa B. Dan selanjutnya para sahabat disimak juga, sini ada postingan video wawancara bersama Rizky Bilar para sahabat, ya, saat semalam setelah main bola dan kajian. Papa B langsung diserbu wartawan untuk dimintai tanggapan dan jawaban. Mengenai masalah donasi 500 juta yang sedang ramai diperbincangkan persahabatnya donasi 500 juta untuk korban gempa di Cianjur Papa B di sini menjawab dengan tenang, menjawab dengan santai Masya Allah banget ya Papa B Tidak mempermasalahkan nominal persahabat ya Tetapi keikhlasan Keikhlasan yang sangat luar biasa dari Leslar Masya Allah Tidak pernah keluar-keluar persahabat ya Papa B, Bunda Lesti, emang selalu the best. Alhamdulillah, tidak pernah merugikan persahabatnya. Alhamdulillah, berdonasi, beramal, nggak akan membuat miskin dan bangkrut. Justru akan menjadi doa, persahabat. Papa B, tidak takut miskin, tidak takut bangkrut, persahabat, ya untuk berdonasi. Dan Alhamdulillah, persahabatnya, konsistennya idola kesayangan kita selalu menjawab dengan tenang, menjawab dengan santai saat ditanya wartawan. Kita lihat juga persahabat ya, banyak tanggapan juga yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Dahlia 0201 mengatakan Semoga semakin sukses dan berkah untuk keluarga Leslar, amin Kita lihat juga persahabat ya Tanggapan dari akun Sang kejora underscore sembilan sembilan Bermakna benar ya mereka donasi 500 juta itu, karena Bilar gak kaget dibilang 500 juta sama Kang Wawan. Selalunya kalau gak benar, dia pasti bilang gak benar atau gak ada tuh bersahabat ya. 500 juta sepertinya itu benar, Papa B aja menangkapinya bersahabat ya dengan... Lugas, dengan santai Masya Allah, pokoknya kagum banget Dengan sosok Leslar Mudah-mudahan persahabatnya Leslar Selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan Dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan, amin Kita lihat juga persahabat Di kabar selanjutnya ada potret Papa B, persahabatnya Masya Allah namun kita dibikin salfok juga dengan kalimat yang diposting oleh Kak Henry Toha Semangat Bi Bismillah Presiden merwa FC Amin, Masya Allah persahabat ya Kayaknya Papa B akan menjadi presidennya Marwa FC nih Ini keren banget Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Selanjutnya kita simak juga di kabar Indotv Trends Semalam mengabarkan bahwa Lesti akan kembali ke Indosiar. Bunda Lesi akan tampil di program Indosiar, Ini kabar baik dan pasti ini kabar gembira banget, persahabatnya. Ini langsung diinformasikan oleh IndoTV Trends. Kita lihat persahabat ya kalimat yang ditulis juga oleh IndoTV Trends bisa dalam waktu dekat, bisa dalam program Industriar berikutnya yang jelas segera. Itu kalimat info yang diberikan oleh IndoTV TV Trends Masya Allah mudah-mudahan persahabat ya sehat selalu untuk leslar dan mudah-mudahan tentunya Bunda Lesti selalu bisa menampilkan penampilan terbaik di acara apapun di program apapun yang penting kita nonton lagi Bunda Lesti di TV Masya Allah kemudian juga persahabat kita lihat nih aksi lucu Abang Fatih Aduh Masya Allah ini gemes banget persahabat ya Dibikin salvek dengan jogetannya, aduh luar biasa Ini keren dan hebat banget, yang gak takut jatuh Abang Fatih emang kuat banget persahabatan. Hingga komentar pun di sini banyak sekali Di antaranya dari akun Mama Eva 77 mengatakan Masya Allah bang, itu konsepnya gimana? Bismillah, anak yang soleh Muhammad SAW al fatih Bilar Semoga saya selalu dan ada dalam lindungan Allah Dan kasih sayang Allah kedua orang tuanya dan banyak orang amin Persahabatnya luar biasa, selalu banyak orang-orang yang sayang, selalu banyak doa yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar dan keluarga. Kemudian, persahabat disimbang juga, kabar dari Koba semalam mengunggah potret bareng Rizky Pilar dan ada. Bang Dedi juga bersahabat ya Masya Allah Perdana meeting bareng Kobas Mudah-mudahan lancar Project apapun yang dilakukan Semoga selalu diberikan kemudahan Ini awal mula bangkitnya Leslar Entertainment Yakinlah persahabat, Leslar Entertainment akan bangkit Leslar Entertainment akan sukses Amin dan tentunya, persahabat, ya, kita mendapatkan informasi juga bahwa Papa B dalam waktu dekat ini akan pergi ke Cianjur bersama keluarga untuk melakukan sosial di kampung. Persahabat, ya, doakan mudah-mudahan niat baik, mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran untuk Leslar. Dan kabarnya juga bakal berangkat umroh dalam waktu dekat juga, persahabat, ya, kampung yang bulan Desember. Kita hanya bisa mendoakan sebelum berangkat umur juga persahabatnya Papa B itu belajar agama dulu pastinya untuk memperdalam ilmu agama persahabatnya. Dan pastinya dapat wejangan dari Habib Usman. Masya Allah, selalu kagum dan bangga dengan sosok Lesti Bilar. Semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik, semakin banyak dukungan, semakin banyak doa yang tulus diberikan. Jangan kemana-mana persahabat, ya terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.